siapa cuy furnitur kali mm -mm, furnitur punya siapa nggak tahu oke umeng umeng lagi alue umeng paling ya dapetnya serika lagi <laughs> mulai mulai <laughs> eh lalu apa tuh musiknya mau dihidupin Oh, enggak sih, jangan. Lagu nih. Oh, sekarang banyak nih, udah bisa diinteraksi. Mari kita lihat bansos. Apa nih? Seratus apa yang seratus? Karena Ini kan multi kan? puluh kali puluh tuh. Eh, itu dua baru tadi baru tadi di mak sore mak sore aku masih hangat ya? masih hangat baru diangkat dari oven oh my god oh tiganya oh, hmm. oh dapat selektor satu lumayan Bismillah aku <laughs> ah, di mana di sini oh yang ini nih kalau bayar nah, tapi kalau Oh, Karanti. yang di sebelah nih, waranti. oh langsung waranti. selektor, bukan selektor. nanti, berarti milih-milih yang antara mereka ya. ini ya. Iya, bertiga itu waduh, pilih siapa yang Aku, aku, aku, aku, aku, Bismillah aku, <laughs> Ayo aku, aku, nah, kayak Tak, translate, translate. Tak, oh, enggak ada itemnya. Harus beli hmm? item, Jadi, light, light beli mas. Oh, ini bukan punya kita oh. nih yang angka satu nih. Angka satu bukan punya, kita, oh, bukan punya kita tuh. Butuh itemnya satu. Oh. oh, kirain punya kita ada satu gitu. Oh, so, ini Oshino ya. Mm -mm paman hosino kok disebut Wana paman yang belum binung merah oke paman merah ada 2 oh sama si isuna kuslim isuna nanti besok isu bang ade enggak ca pak hosino hosino kerja siapa katanya red up-nya dinaikin tuh yang hoshino biasa iya emang hoshino 3, biasa 3,5 oh jadi oh. 5, kan? 5 oh 5% cok wah bahaya 5% wah saya bisa kena jumpscare <laughs> uh, seriusan iya 5% tuh 6 hmm. let's go jeng jeng jeng jeng jeng wah langsung dapet. luar glek. ah, ah tidak mungkin dia berlawan cerita satu biji wah banyaknya bintang 5 bintang 3 iya kita skip me. kita skip ada <laughs> eh tapi ini kucingnya atau bukan apa yang kembar Iya kucing. Tapi kucing, kucing kucing mainan. Tapi bukan not cat. Tapi ada watame itu kambing. Ada watame yeah, iya kambing. Tamah, tamawai. Tapi hoshino bagus sih Bang harus nge-pull sih daripada mm -hmm. si Izuna. Soalnya bagus. TXT kan? apa skillnya yang broken soalnya? Oh, worth it Worth nah. mm -hmm. it pas worth it. What it daripada is, di si ini limited kan? Eh uh, ya, ini yang yang si ininya limited. Itu ada tulisannya atasnya itu. Hmm. hmm. Oh, 10. Eh, hmm. oh, so 10an aja oh, oh. Satuan ya monggo. <laughs> Satuan lebih doki-doki. Oke. -doki. <laughs> <laughs> okay. Siung, nah, yeah. wah, sini, Oh ya yeah, kasa, pina ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, oke okay, baca doa dulu bismi.. bismi.. apa Badi namanya.. Allah mabarik lana fi marul zaktona wa kinazaban nara gimana? Hah? <laughs> <laughs> makan.. doa makan malah.. malah udah duduk wah.. tak pendul tak uh, let's go.. let's go.. let's go.. dupai dupai dupai.. Eh, jangan gitu, jangan gitu. <laughs> oh, dua. oh, dua, dua, dua, dua, <laughs> dua, dua, dua, ya. dua, ya? oh, bukan dua, eh, bukan, Trinity Trinity <laughs> dua, hmm. Udah お願いします。でべでべらこちゃ。もう 1回 recap-nya kayak gimana? 6% nantinya nih. itu. 6% eh 5. E5. Jadi DTT jadi 3% kan dulu dulu 2,5 Bang. jadi 3% yang ini. 5. Naik jadi kelima kan. Naik jadi ya, 5. maksudnya kemarin tuh kemarin tuh berarti 4,5 kan Mas. Ini kan sekarang gitu. naik ke 5. Ke 5 bisa gitu. Hmm. Sudah bisa. nah mulai hmm. nah, nah, nih apa nih apa nih please nah kalau ini nggak bisa nggak bisa tebak ini mah osino oh, ya. please osino oh, osino oh, osino oh, laut laut laut aduh bukan dong aru Wah, oh, angkut. Angk -angkut. <laughs> angkut Kenet, kenet angkut Emang ngeri, dinaikkan 5% mengeri Seriusan Game lain berapa persen? Lalu <laughs> berthread <rate> of Trade of berapa ya? Poli aja paling tinggi, 3,3 paling tinggi itu But red tuh? enggak enggak ada red Oh, enggak ada red opening. Kenangan aja red opening. Kenaikan ini gak ada red opening. Kenaikan ini red red opening. red 70% sih rate up. No. 50 -50 gitu jadi. Nah. nah. Oke. Ngadri nah, mungkin lah ini. Kocino. Udah 3 kali Yang bener aja dikasih ayo laut laut laut nah abidus. dapat let's go <laughs> let's go <laughs> Aduh. tetap shotgun juga ada. sama tetap shotgun Bapak, yang dicari itu x-nya bang. Oh x-nya. Saya ada <tif> di sebelah. Di max Ngeri, ngeri. digantiin ini bentar. Ini. Uh. Apa itu tembakan? Tembakan. Oh, ayane. <tif> masih ngerampok anjir masih ngerampok <laughs> di mana-mana masih ngerampok duit kan langsung <laughs> oh. oh, langsung kayak gini Wah, ini saatnya oh. nih. soalnya cc cc cik pentingnya kok langsung dapet nih. Haru bang, tapi damage sama nah. ini increase, increase atk. Kayakku haru, oh haru makan kan nge sama ngeheal. kalau ini mah ngedamage sambil ngasih buff atk. Oh, dikasih, Wah, koharu ngeheal. Oh, sih, ngeheal. Udah enak. <laughs> jadi si spesial, si no, aku udah Jadi si spesial spesialnya teh aja sama aku gitu. Gak usah bawa healer, uh. juga ada. kan? Uh. Apa jadi di sekitar dia, bang? Kalau yang normal skillnya tuh, dia nge-heal, nge-heal diri sendiri, oh. tapi yang beneran itu yang kena daerahnya tuh. kena ini damage enemy, deal, deal damage gitu. Oh. Mana ini pasifnya? Apa? Ex in increase cost I recovery, ya. makin ngakut kayak siapa sih yang kuning tuh? cerino gitu, cer cerino merah gitu. Kalau gua suka tuh. Wah, wow, mereka berdua nih, Mas. Hah? <laughs> nih nih mereka berdua. Cuman dia enggak limited. Eh, limited kah? Enggak limited. Enggak ada enggak tuh. Selalu. Limited Wah, ini cheese-nya eh printel. kosnya dua, kosnya cuma aja eh apa itu balas? nih